lagi di pantai Jimbaran yang dekat airport itu loh tapi belum di per, belum pernah di DPS masukin vlog so hari ini aku kasih lihat kalian penampakan pantai Jimbaran pagi-pagi sih banyak yang banyak yang jogging jogging juga kenapa kita pilih datang pagi karena siang sama sore itu ramai ya still crowded here yeah. Kalau pagi itu enggak ada orang, sedikit dia. Ya. Yeah. Hidupan gotong royong game yang tadi. Jadi di sana itu kita bisa kayak ke pasar dulu, habis itu kita pesan kita pilih dulu ikan apa yang mau kita bakar. Habis itu kita bayar. Kita bisa move di sebelah sana untuk kita bakar gitu. Jadi per kilo itu kira-kira ribu, -kira 1 kilo dibakar sama mereka. Terus kita makan deh. Kalau mau yang kayak kayak cepet gitu, ya yeah, ini orang, guys. that's Scooby Doo, Scooby Doo Doo. Astaga Bapak, Bapak itu eh Bapak itu so balik lagi eh. Tadi saya rekam dia itu waktu dulu itu semester 2 kalau kita kesini pas lihat ke kepo terbang datang datang gitu rasanya kayak sed gitu soalnya kayak pengen pulang itulah gengs penampakan pantai warga di sini. mainnya anak itu gengs si biji masih sampai ke ujung-ujung sana bagaimana kalau kita tinggalin dia gengs kita full what do you think gengs? kita tinggalin dia aja kita pulang, aku udah lapar, udah plus, cuman oh air putih aja, tadi pagi pagi, pagi banget, soalnya joy joy breakfast, apa yang akan itu? misalnya preparing to go for work, so begitu deh wah orang itu jauh sekali hmm, jauh banget dia udah mau sampai airport dia Jadi, <laughs> bigger than like this. police dog. Yeah. Police dog. Halo, uh, kemana? Siapa? <laughs> siapa? Siapa yang <dia>? lari? <laughs> Aduh, aku penat. Aduh, nggak kuat, guys. Kamu menang. Lari. Kamu menang. Menang? N -n -n. Win. Win? You win. Oh, oke. Okay. Tapi bohong. We are now on the parking area, gangs. Yeah, we are on the parking area and come back to our car untuk makan mandi. Si. Makan? Oh. Mandi. Mandi, makan. Makan. Cleaning, makan pagi dan cuci baju. Cuci baju. Dan uh, editing video then uploading on uh, YouTube for you guys. So if you like the video, you can subscribe our channel and share to another your friend. And if you want to uh, see another uh, Tempat Khusus di Bali, you can comment us and we can visit and show you. Okay. Thank you for watching. Thank you for watching. See you Bye -bye. in the next video. Bye-bye.